hari ini saya ratu bidadari berada di sebuah pantai pantai pantai pantai dan saya mau review kirik dan ini adalah kirik putih ini adalah jenis albino dan ini impor kayaknya impor dari Eropa deh jadi jenis kirik bule ini eh nama kamu siapa Kok diam aja kamu nggak punya nama kamu atau kamu nggak punya apa? Bisu nggak bisa ngomong kamu. Itu guys, itu kiriknya ini guys, kirik bule ini, albino. Yuk kita review kirik-kirik yang lain lah Di sana itu apa? Laut-laut. Lah, -laut. nah, sekarang di sini ada kirik warna coklat ini. Lah kiriknya ini pada tidur siang. nama kamu siapa bisa dikenalkan ini buat teman-teman ini Kirik-nya mau kenalan ini eh kirik kamu kenalin nama kamu siapa terus kamu berasal dari mana? ini kalau tak lihat ini ini dari Anu ini dari Afrika ini soalnya kulitnya agak gelap ini jadi ini kirik impor dari Afrika kalau yang itu yang apa yang putih itu dari Eropa itu, kalau ini dari Afrika ini ya. Ada garangan ada bulus juga di sini. he he he aku tak pegang ini nggak apa-apa ini ya. Hei, hey, kiri, kiri, push, push, push, push kiri ini, waduh medeni rek, yuk kita review, cari kiri-kiri uh, yang lain ya. Wah disitu juga banyak kiri guys, kirinya lagi tidur. Wah gila, itu yang di sana itu kayaknya baceng itu. Kalau nggak baceng garangan itu apa itu loh, ini bukan kiri itu. Itu bukan kiri, itu lah. Sedangkan itu ada kiri, cuman aku coba kita deketin ya. Kita review hewan, ini guys, ini guys lah. Ini apa, ini hewan apa? Ini kayak bajing, kayak garangan ini, atau anjing laut ya? menurut kamu ini hewan apa guys? banyak, e... banyak e... banget guys dia <tuk> ya, lagi tidur <tuk> semua yuk, kita kesana aja guys bu, amit <tuk> eh, aku terjenggung guys ini kok apa bu? Oh, jaring. oke. Okay. Ini, Guys, kiriknya, Guys. Wah, kerek. Yuk, sekarang kita ngopi, kita cari kopi ya, Guys. Habis nonton kirik, lah itu, itu. Nah, itu ada bajing itu. Kalau enggak bajing garangan itu. Lah, ini saat ini Ratu Bidadari. Uh, mau menuju restoran, restoran Bintang 5 ini, guys. Ada pohon kelapa. Ini ya. pohon kelapa? Buah kelapa ya? Kita review pohon kelapa. Petik, guys. Yuk, kita review petik juga, guys. Kita review petik. PT enggak mau direview Malu dia Bikin jenenge kelompok nom Oke, jangan lupa subscribe channelku ya Ratu Bidadari TV Duk!